Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, Leslie Lovers, Belovers, Lovers, serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Leslie Kejora Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini,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 yang mana di sini ada sebuah wawancara Kak Bubah di salah satu acara takso, Bersahabat ya Yang mana di sini Kak Bubah menyampaikan bahwa Kak Bubah adalah tentunya yang akan make up-in Dede Lesti di acara pernikahannya Wow, makin penasaran nih gimana panglinya Dede Lesti di make up Kak Bubah, bersahat, ya Mas, ini kejutan luar biasa di acara lamaran saja tentunya kita mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa bahagianya Apalagi dalam acara akad resepsi pernikahan Pastinya lebih wow banget persahabat ya Mudah-mudahan kak kabupat juga diberikan kesehatan Dan tentunya Dede Leslie pun serta Rizky Bilar mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kebahagiaan Kita tentunya masih menunggu kejutan yang akan diberikan persahabat ya Pastinya akan luar biasa Pasti membuat kita semakin bahagia dan bangga Pasingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Instagram, HP Rekota Sultan, dan sebuah kalimat caption yang dituliskan. Wadidaw, jadi gak sabar lihat hasilnya. Wah, wow, pasti membanggakan persahabatnya ya, tunggu saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan baik dan kejutan bahagia langsung diberikan oleh Kak Rubah yang akan make upin dedek Lesti Kejora di hari bahagianya. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Iya nih dari akun Instagram Sela underscore Azam mengatakan dalam kolom komentar, sebenarnya pas lamaran udah pangling loh, cantik banget. Cuma listik aja disamain sama baju jadi pucet. Aslinya udah mangling, ya persahabatnya. yang aja yang gak tau model, sahabat ya luar biasa memang di acara lamaran pun kita melihat. Tampilan Leslie kejora sebegitu luar biasa cantiknya, apalagi di acara resepsi pernikahan nanti, ya tunggu saja kejutan yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, bersahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang mana tentunya semalam Rizky pilar dan Leslie kejora syuting tapping one man show, sahabat, ya mereka alhamdulillah tentunya bisa syuting bareng kembali, ini kita lihat bahwa mereka luar biasa juga tentunya dengan baju yang sama mereka menunjukkan kesamaan komatisannya para sahabat, yang luar biasa apalagi tatapan dari Rizky Pilar nih kita perhatikan, tentunya tak berkedip para sahabat, ya saat memandangi Lesti gejora yang begitu cantiknya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Kita makin gak sabar Pak Sahabat ya Tungguin saja Tentunya mereka akan tampil malam hari ini di Indosiar Pak Sahabat yang bersama Tukul Wow, luar biasa pasnya seru banget Kejutan banget Pak Sahabat ya Apalagi tentunya pasangan Lesti dan Bilar ini meminta izin langsung kepada Mas Tukul, bahwasannya Mas Tukul adalah orang yang pertama kali mempertemukan mereka di acara ini, para sahabat ya. Kita makin gak sabar kejutan apa yang diberikan, tentunya tetap pantengin channel Indosiar, para sahabat ya. Bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan oleh idola kesengan kita dalam acara One Man Show, para sahabat ya, bersama Mas Tukul Arwana. Postingan tersebut tentunya persahabat ya, telah diripost kembali oleh haikun instagram sebentar Putih underscore Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Terharu ya dari cuma dikenalin eh bentar lagi mau nikah Luar biasa persahabat ya Tadi sangat-sangat tentunya jodoh Lesti adalah Rizky Bilar Yang begitu banyak rintangan banyak cobaan persahabat ya Tetapi mereka tetap tegar dan bisa melewatinya Sampai saat ini tentunya mereka akan melangsungkan acara pernikahan dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan yang dibanjut komentar yang sangat positif persahabatan. Ya? yakni dari akun Instagram H82 mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, takdir Allah begitu indah, dua anak baik soleh-soleha dipertemukan dan akhirnya saling membawa berkah, bukan hanya pada pasangannya, tapi ke semua orang yang berada di sekitar mereka. Semoga bahagia selalu lancar sampai hari hadan dilindungi dari segala fitnah luar biasa sahabat ya doa terbaik diberikan kepada pasangan Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan oleh kekompakan kita semakin solid persahabat ya untuk selalu mendukung dan mendoakan mensupport buat pasangan Lesti dan Rizki Bilar. Berikutnya sahabat ada unggahan spesial juga yang mana kita lihat di sini ternyata Bang Haris pun ada sahabat ya dalam acara one ribu sembilan ya kita lihat di sini Bang muncul muncul di sepatu yang ya luar biasa sebelumnya mungkin Tentunya Bang Haris akan menjadi bintang tamu juga membeli kejutan spesial juga para tetapi ya Mudah-mudahan saja tentu kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari kita dan sepatu dan untuk berikutnya, para sahabat yang di sini ada momen spesial banget nih ketika Lesti membawa mobil sportnya Abang Bilar. Di situ tentunya mobilnya lecet, para sahabat, ya. Dede dengan spontan meminta maaf kepada Abang Bilar. Tetapi Kakak mau ngecek dulu, para sahabat, ya. Dan tentunya dengan simple, hanya bisa tersenyum Rizky Bilar menjawab tentunya dengan kalimat nggak apa-apa pakai senyuman luar biasa sahabat ya Dedek lesti yang lecetin mobilnya tentunya dengan senyum aja sambil bilang nggak apa-apa kalau orang lain pasnya sudah dibawa nih ke pengadilan pasti sahabat ya ini menunjukkan bahwa diskipula sangat sayang dan cinta tulus kepada lesti masabat ya tentunya begitu juga lesti Tentunya tulus untuk mencintai dan menyayangi Rizky Bilar Mudah-mudahan pasangan ini selalu diberikan keberkahan dan barokah Serta kebahagiaan Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Dan kabar tentunya bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya Mungkin itu informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Baru mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh